Welcome back to my channel uh, Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresdani Di channelku ini sering membahas tentang dream life, dream job, law of attraction, manifestation, self-development, dan masih banyak hal lainnya Oke, okay, jadi komen ini sangat menarik ya Karena aku menemukan bahwa dulu-dulu Aku belum pernah cerita di Youtube bagaimana perjalananku Sebelum ada channel Tresna Moonlight Dan sebelum aku praktek konsisten Law of Traction Oke, okay, sebenarnya kalau ditanya berapa banyak Kegagalan sampai akhirnya sukses Itu sama sekali aku nggak pernah ngitungin Saking banyaknya gitu loh Makanya gini, di internet memang Jarang orang ngebahas tentang kegagalan mereka Banyak orang yang menceritakan Oh, aku sukses nih Begini caraku, tapi aku ingin ceritakan bagaimana proses kegagalanku dulu sampai akhirnya bangkit, survive praktek lawa, konsisten, dan sampai ada di titik yang sekarang. Visi-misiku dari awal membuat Youtube adalah ingin teman-teman semua di Indonesia mencoba praktek law of traction karena di aku aja berhasil, di kamu juga harus berhasil. Oh iya tapi sebelum kita ngebahas, aku mau cerita dulu bahwa aku nih bukan expert di bidang bisnis karena masih banyak di luar sana yang lebih jago daripada aku, ya kan? Nah, hari ini aku hanya ingin menceritakan kisah Aku pribadi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, berawal dari komentar di YouTube tadi, aku langsung terinspirasi bikin status di Instagram nih. Haruskah aku sharing cerita zaman dulu tahun 2012 bisnis ku bisa meroket banyak selebriti yang hubungin baju dipakai di TV, padahal awalnya tanpa modal, beneran cuma nol. Nanti kapan aku sharing ya meskipun takdir aku berubah jalannya menjadi youtuber dan konselor. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi Mau memulai bisnis dari nol Dari situ banyak banget temen teman yang nge-replay story aku Mungkin ada ratusan ya Aku gak bukain satu-satu maaf banget Dan aku langsung pasang status Kayak menceritakan pengalamanku sedikit banget Di Instagram story tahun 2012 sampai tahun 2016 Nah bagaimana aku bisa ketok pintu cari penjahit ke kampung-kampung zaman dulu ya kan Tahun 2012 aku bisa dapat 15 juta hanya dalam waktu dua hari Nah untuk anak kuliah tuh udah gede banget zaman dulu. Jadi aku hanya memakai kekuatan Twitter. Dulu ada website namanya oke? Okay? itu platform dimana orang-orang itu bisa upload OOTD-nya mereka sehari-hari dan dulu itu viral banget teman-teman Nah makanya banyak uh, influencer fashion di Indonesia yang mengawali karirnya dari lookbook Dulu aku ngambil gambar-gambar foto dari lookbook, Pinterest, Google, terus mana lagi Pokoknya internet, aku pakai kekuatan internet Nah ketika aku mengambil contoh baju mereka, aku masukin lah tuh iseng-iseng ke Twitter teman-teman Aku bikin profile baru, ya kan Pagi-pagi aku inget banget followersnya cuma ada enam biji temen-temenku semua Tapi aku bikin konten tuh di Twitter Aku masukin kayak rok, harganya berapa, terus kemeja, dress, harganya berapa, segala macam aku berpikir waktu itu oke okay, abis dari sini aku mau nyoba jualan tes pasar beli kain kemudian dijahit sendiri tapi karena waktu itu aku orang yang modal nekat aku belum mikirin tuh penjahitnya di mana beli kain di mana aku udah pokoknya upload dulu aja deh gitu kan Nah, kalian tahu apa yang terjadi setelah aku udah upload semua gambar-gambar baju? Aku istilah DM tuh uh, ke salah satu selebriti di Indonesia. Aku bilang, "Halo Kak, uh, kita tertarik nih mau endorse Kakak. Bagaimana caranya?" Bla bla bla bla. Udah kan itu pagi-pagi, Twitternya aku lock out. Sorry, aku buka lagi tuh Twitter. Teman-teman followersnya udah melonjak jadi lima ribu, dan kalian tahu kenapa. Gara-gara si selebriti ini bales DMku Dia bilang oke okay, boleh deh gitu kan Dan dia retweet Dia retweet Twitterku zaman dulu tuh Kayak aku mau ini, aku mau ini nah Dan kalian tahu banyak banget yang nge-add BBM aku Kan dulu makanya BBM ya Nah dari situ aku kayak Gimana nih? aku belum ada penjahit aku nggak tahu mau beli kain di mana, oke okay? tapi itu orderan udah masuk semua terus besokannya aku langsung ke Tanah Abang sama mamaku dengan uang yang udah masuk 15 juta hanya dalam waktu dua hari aku muter-muter Tanah Abang beli kain semua dan aku cari penjahit uh, dadakan di Jakarta jadi di satu bulan pertama aku sempat rugi teman-teman. harga penjahitnya mahal tapi aku jual bajunya tuh murah gitu kan nggak apa-apa. namanya kita baru belajar waktu itu kan nah, udah kan akhirnya Selesai urusan, pre-order semuanya sudah aku kirim Dan aku juga sudah kirim baju-baju ke selebriti tersebut Aku baliklah tuh ke kota dimana aku belajar kuliah di sana aku cari lagi tuh teman temen Penjahit ya kan, aku ketok pintu ke kampung-kampung Dan aku kuliahnya di Solo ya Dan aku sering banget ke Jogja setiap minggunya Aku cari tuh penjahit di Jogja, Solo Aku nanya-nanya sama uh, orang desa sekitar Kalian tahu aku nemu 10 penjahit dari 10 aku coba semua Dari 10 aku seleksi jadi 3 Akhirnya, aku pilih satu orang. Jadi, ceritanya aku produksi baju banyak banget, ada puluhan, dan aku photoshoot profesional, nge-hire fotografer model di Jogja. Dan aku selalu menjadi sponsor ketika ada event-event fotografi -event di Jogja. Bahkan ketika aku lagi photoshoot sama fotografer dan juga model, mereka tuh nggak mau loh aku bayar. Bahkan mereka bilang kayak udah nggak apa-apa, kita sama-sama buat -sama portfolio aja, traktir makan aja nggak apa-apa gitu kan. Aku cuma traktir di bebek haji selamat, dan uh, modelnya aku kasih. Baju mereka udah seneng banget, teman-teman. Nah, dari situ ya kan udah mulai nih, teman-teman. Banyak selebriti yang nge-DM aku di Twitter zaman dulu kayak "halo, aku suka baju-baju kamu, aku mau dong di-endorse gitu." Ada salah satu selebriti yang dulunya belum pakai hijab, tapi sekarang udah pakai hijab, dia juga DM. Bahkan dia bukan endorse, loh, dia beli loh sampai kayak jutaan an Dan aku seneng banget ketika melihat dia live di TV pakai baju koleksi punya brandku. Sehari-hari yang aku lakukan nih bangun tidur, aku bukan scripting. Tapi aku langsung buka kalkulator tuh. Karena zaman dulu BBM itu ya kalau aku uh, ganti foto profil, yang komen itu langsung 100 orang ngechat mau beli. Aku sengaja mencari uang tambahan karena waktu zaman kuliah uang jajan yang dikasih orang tua itu tidak cukup. Sebulan itu dulu nih ya teman-teman, aku cuma dikasih uang 600.000 sampai 1 juta doang. Berjalan 2 tahun, aku benar-benar harus stop saat berada lagi di atas-atasnya. Jadi memang gara-gara brandku ini skripsi sempat tertunda satu tahun. Aku yang dulu mengalami quarter life krisis bingung nih. Ketika lulus kuliah, aku harus belok kanan atau belok kiri nih mengikuti kemauan Orang tuaku untuk bekerja kantoran Atau aku meneruskan Bisnisku yang kemarin Oh iya aku sempat terpilih untuk program Bank Mandiri kewirausahaan Tapi nggak lanjut karena aku tulis alamatnya salah dulu Harusnya di Solo tapi aku tulis di Jakarta Jika Aku lulus kuliah aku memilih Untuk belok kiri yaitu kerja kantoran Keluarga aku bilang Dek kamu kerja kantoran dulu Kenapa? Supaya kamu belajar sampai akhirnya ini tahun 2016 ada di momen aku kerja kantoran dan benar-benar udah enak banget enggak cocok gitu kan. Kesalahanku juga sih waktu itu aku kabur. Aku enggak menulis surat resign tapi langsung kabur aja gitu enggak ngomong apa-apa ya kan. Di hari ketiga orang kantor telepon abangku Nanya aku di mana dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Okay? Siang-siang aku inget banget abangku telepon ngomel-ngomel, bilang kayak gini. "Lo kalau mau resign bilang ke kantor jangan main kabur aja. Lo kalau kayak gini" Seperti anak kecil Lo sekarang misal resign nih Terus nganggur Lo ngarep dikasih duit sama bapak dan mama Lo jangan ketergantungan sama siapapun dek Lo gak tahu umur bapak sama mama Sampai kapan Lo gak bisa ketergantungan sama orang Lo harus bisa berdiri di kaki lo sendiri Nah ketika Telepon itu ditutup Aku tuh nangis gitu loh Aku tuh nangis kayak sedih Kenapa aku belum mendapatkan dream jobku Pada saat itu Aku nangis karena aku sedih gitu Sama realita hidupku dulu Aku gak bahagia dari kata-kata abangku tadi, lo harus bisa berdiri di kaki lo sendiri, jangan ketergantungan sama siapapun. Itu yang membuatku ada di titik saat ini. Sekarang ada di titik ini, tahun 2022, aku benar-benar bersyukur sudah dididik keras oleh keluargaku. Aku benar-benar membuktikan bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri tanpa ketergantungan dengan siapapun. Aku bisa manifest dream jobku karena Law of Attraction. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin quarter life crisis dulu berlangsung di aku tuh lama banget. Dari Umur 24-28 Aku merasa kosong Aku merasa gak berguna dalam hidup Aku merasa kayak Kenapa ya teman-temanku semua udah pada nikah Udah pada punya anak tuh Umur, -umur 24-25-26 ya kan Kok aku masih gini-gini aja ya Gitu kan Kenapa teman-temanku udah pada kerja di tempat yang enak Kok aku masih nganggur gitu Dulu aku belum praktek konsisten lo Makanya aku meratapi nasib terus teman-teman, Aku mikir kayak kenapa ya cari kerja kok susah Ya itulah yang terjadi, susah dulu aku cari kerja Gitu. Jadi buat teman-teman sekarang yang menonton dan sudah praktek loa di umur 2-4 ke bawah nih ya Aduh, kamu orang yang beruntung, beruntung banget Kalau kalian followers lama pasti tahu ya Di video-video sebelumnya aku sering cerita kalau sering ketemu orang toksik di tempat kerja ya Di fitnah, aku dipecat tanpa alasan dan itu berkali-kali Nah, sampai aku merasa gini aku perasaan nggak nggak banget ya kerja kantoran teman-temanku yang lainnya kayaknya aman-aman aja. Di tahun 2018 akhirnya aku memutuskan untuk desain. Aku mencoba bisnisku lagi tuh bisnis yang zaman kuliah tadi. Aku lanjut dari nol, dari nol. Tapi kali ini udah berbeda teman-teman. 2012 kan aku cerita kalau tidak pakai modalnya nol. Nah 2018 ini mau nggak mau aku pakai modal nih minta uang sama orang tua nih. Dikit sih, cuman kayak sekedar hmm, 15 juta. Dan bodohnya aku memang segala sesuatu kita harus harus belajar dari kesalahan ya aku menghabiskan uang tersebut untuk produksi sampai aku lupa menyisikan uang untuk marketing kayak promosi di internet iklan endorsement dan lain-lain sempat berjalan satu tahun tapi tidak berjalan dengan bagus satu tahun berjalan bisnisku penghasilanku sebulan paling kayak cuman di bawah 5 juta nah di situ aku belajar hal baru nih semuanya aku ada spiritual awakening aku mau memperbaiki diri, naikin skill value belajar semuanya kayak bisnis english, self development law of attraction juga aku dalamin lagi nah 2018 itu Aku mulai belajar meditasi sama Master Sri Dan aku berpikir kayak Ya ampun aku kok udah lama banget ya nggak praktek loa Kayaknya aku harus lanjut lagi Nah itu tuh uh, gerbangnya 2018 duit nggak ada itulah Itu awal dari aku bikin Youtube Gara-garanya realitanya ini bukan yang aku mau gitu Terus akhirnya aku konsisten praktek scripting Semuanya pelan-pelan berubah dari tahun 2018 nih Nah teman-teman aku tuh bukan yang kayak Oke, okay, aku coba LOWA 2018 terus tiba-tiba aku bikin konten YouTube gitu, enggak Jadi aku ada trial errornya dulu, aku buktikan ke diriku sendiri dulu, berhasil enggak Enggak mungkin aku baru baca buku, nonton YouTube atau belajar di mana Terus tiba-tiba aku langsung ngajarin kalian, itu aku juga enggak berani Aku pasti experience dulu nih, pengalaman dulu bertahun-tahun gagal bangun jatuh semua. 2019 aku mendapatkan pekerjaan yang aku suka dulu. Oh, this is my dream job right now. Aku pikir kan? Eh ternyata dorong toksik, boom. Oke, okay, sempat nganggur lagi karena corona. Segala cara aku Coba untuk dapetin duit, teman-teman. Jadi, buat kalian yang di rumah nonton video ini, kalian mau manifest uang, kalian cuma rebahan nonton TikTok berjam-jam, kalian gak ngapa-ngapain. Ya udah, Kak, aku menunggu keajaiban aja, turun, -turun dari langit, gak akan terjadi. Teman-teman, kamu jangan malu, jangan gengsi untuk cari duit. Kamu mau jualan apa online shop? Kamu mau jualan apa makanan? Kamu mau jadi Gojek? Mau jadi Grab? Silahkan. Aku jualan tuh makanan roti bakar, roti kukus, nutella, keju, pisang bakar. Pisang coklat, semua aku jual itu di online. Zaman aku lagi galauin cowok, terus zaman aku gak punya duit, zaman aku susah banget cari kerjaan. Abangku tuh bilang kayak gini, "Dek, mana lo yang dulu tuh zaman kuliah? Lu kan Aries nih, ambisius. Dulu lu ketok pintu ke kampung-kampung nyari penjahit, segitu semangatnya. Masa lu sekarang kayak gini doang cemen kerja kantoran?" Ya kan, aku berpikir kayak... Iya juga sih, mungkin di luar sana banyak orang menceritakan tentang kesuksesannya aja gitu Sampai orang gak tahu bagaimana dia susah payah Tapi di channelku ini, aku ingin membagikan sama kalian bahwa kegagalan itu normal Keep going, lanjut terus, jangan stop Jangan kamu ditolak, gagal, abis itu kamu langsung capek Iya kan, masa kamu menyerah akan mimpimu, masa kamu nggak mau memanifestasi uh, dream life kamu, dream job kamu Di Sebelum aku datang ke Bali, aku afirmasi ini adalah keputusan yang paling hebat yang pernah aku buat dalam hidupku Sampai sekarang terjadi semuanya, semuanya terjadi hidupku saat ini hasil dari scriptingku meditasiku 2 tahun tiga tahun yang lalu meskipun mengalami perubahan takdir nih atau yang kita sebut multiple destiny atau parallel universe nah yang dulunya aku pengen menjadi bisnis woman jualan baju ekspor impor tas bali sekarang aku menjadi youtuber konselor consultant apa kalian sebutnya itu tapi aku suka juga karena this is my dream life right now seperti aku bilang sama kamu kalau kamu mau manifest dream job dan kamu nggak tahu dream jobmu apa nih untuk saat ini ya kamu pengen jadi bisnis tapi kamu nggak tahu tulis general dulu itu yang aku lakukan biar Tuhan yang menjawabnya biar alam semesta ini yang apa mendorong kamu ke jalan yang benar? Teman-teman, aku gak ada kepikiran dulu bakal jadi youtuber, bakal jadi coach yang menginspirasi kalian, yang bisa ngasih kalian saran, ngajarin semuanya, menyampaikan pesan. Gak ada berapapun umur kamu sekarang, 20, 30, 50, 60, gak ada kata terlambat untuk memulai, gak ada kata terlambat untuk belajar hal baru. Oke, okay, thank you so much for watching, semoga bermanfaat, jaga kesehatan semua, teman-teman. See you in my next video. Bye-bye.